kan. Ya hmm. Wah, wow, badak badak. Di lanjut lanjut. Iya, yeah. putar-putar. Wah, wow, benar mantap. <tip> <tip> assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjebak kembali dengan channel Orang Karat 9 Cek. Seperti biasa, ngebuburit jalan-jalan di pematang sawah. Tapi kali ini kebetulan ada teman-teman yang lagi ngurek kita ikuti tonton Bener, mantap, eh, Bapak nih babon badot ya, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, sahabat meskipun padinya udah pada uh, hijau seperti ini tetapi blutnya masih banyak tidak susah biasanya uh, beres tandur tapi kali ini uh, meskipun para udah besar gini, blut masih bisa diurek si di anclomkeun deui berputar-putar yeah. Oe kerhalodo urang nit cang narawangan isu, isu proses pencarian liang blut tonggeng-onggengan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 Seru, eh, ya, masih betok gitu. Memang itu tenaga, loh. Badak, tenaga, berarti badak gitu. Belutnya <tuh> wah, guys, gak kebloas. <tuh> <tuh> Badak badak. Di ya, lanjut lanjut. Iya, yeah, putar-putar. Wah, wow, benar mantap. <laughs> <tuk> nah, <ke> <tuk> di, ke, <begini. tuk> eh. Nah, di kebugan. Ceplangka. Di keseruan sore-sore abu burit mancing pengurak oh, ngurak nguraknya mantap eh, seberi ji hasil seberi jika genap genep eh, dalam tempo waktu 15 menit dapat 6 ayo lanjut lanjut burit kak burit Sampai Bali sahabat besok lagi dilanjut ngabuburit ngureknya, karena berhubung waktu sebentar lagi maghrib, kita pulang saja. Sampai berjumpa di video jalan-jalan dan ngurek berikutnya. Udah tuh di?